Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dari cara kesayangan semua Coba Indonesia kamera Oke, okay, kembali lagi bersama saya Aisyah sini saya akan membahas Dan membagikan komentar dari Subscriber kita, teman kita Yaitu Mail Lebih baik upgrade kamera atau beli lensa yang Oke okay? Untuk penjelasannya Langsung aja kita bahas.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 dan di sini ada keuntungannya dari masing-masing, Yang perlu kalian ketahui. Bisa dari kameranya atau dari lensanya ya. Yang akan kita bahas pertama yaitu dari lensanya. Jadi untuk kalian beli lensa baru itu tergantung dengan kebutuhan kalian juga. Lensa baru itu tambahan lensa itu bisa menambah apa ya kayak hasil foto kalian. Hasil foto kalian itu lebih bagus seperti itu ya. Dan kalian para fotografer pasti punya keinginan untuk memiliki lensa baru yang sesuai dengan keinginan kalian dan kebutuhan kalian. Contohnya seperti lensa fix, lensa tele, lensa makro ya. Dan kalau kalian para fotografer wedding kalian pasti membutuhkan lensa tele sama lensa fix. Dan sama makro juga Biasanya tuh para fotografer yang udah pro gitu Mereka punya lensa lensa makro gitu ya Keuntungannya disitu Bisa menambah uh, skill kalian Dan bisa menambah hasil foto kalian Dan bisa membuat kalian itu kayak happy gitu Wah hasilnya bagus nih gitu. Jadi bisa menambah Kira-kira um, bisa meningkatkan kualitas kalian Dan untuk di kameranya ada beberapa keuntungan juga di sini. Keuntungan yang pertama itu badan kamera lebih kokoh dan jumlah tombolnya juga lebih banyak, dan mempercepat akses untuk menginvasi saat yang Oke, untuk yang selanjutnya, ukurannya lebih besar dan bisa lebih menangkap untuk dipakai lensa yang besar. Kemudian, kecepatan foto berturut-turut lebih cepat, modul autofocus-nya juga lebih cepat dan akurat. Kemudian, kualitas dan ukuran LCD-nya. Juga lebih baik Kemudian ada tambahan fitur-fitur baru yaitu wifi. Karena itu banyak kan untuk kamera tua yang terbaru Mereka sudah berdua kali dengan wifi. Jadi kalian gak perlu tindahin dari micro SD Atau sediain ke laptop kalian Tapi kalian tinggal klik tombolnya. Dan kalian bisa lihat kalian itu udah bisa diambil ke kamera ya. salah satu ya. di karena um, untuk kebutuhan kalian bisa tentuin sendiri kebutuhan kalian sebagai fotografer. Kalian bisa pilih kan mau upgrade <SILENCIO> kamera atau beli lensanya dulu. Tapi kalau kamera kalian masih bagus kayak contohnya kayak Sony A6700 atau kalian bisa beli lensanya aja Tapi kalau kalian um, atau pemula yang mungkin kameranya kamera kamera yang 700 d seperti itu ya kalian bisa pilih kalian mau tambah gear baru atau lensanya karena itu mempengaruhi kualitasnya juga seperti itu ya dan saran saya kalau kalian para fotografer pemula mendingan kalian langsung beli kamera yang baru kamera seperti itu. kamera kamera pro itu, ya. dan untuk lensanya bisa kalian bersabar dulu seperti itu jadi teman-teman gak usah bingung nggak usah um, apa ya usah ya sedih kalian bisa tukurin kalian bisa menelurkannya mana yang lebih kalian butuhkan dan mana yang untuk bergaya-gaya aja karena kebutuhan dan gaya itu beda seperti itu oke sekian video kali ini semoga bisa menjawab dari kak Meilirik teman-teman juga kalau mau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar terima kasih banyak sudah menonton yang buat yang pertama kali menonton salam kenal saya Aisyah teman-teman oh, terima kasih salam sahabat telenovela video garasi Indonesia merah salam saya yeah. live.